Jepang mengungkapkan nissan x-trail 2023 sebagai electrified rugged suv dan mobil ini juga akan memasuki pasar Eropa pada musim panas 2022. So he's been for who could save him, of Nissan memperkenalkan rock baru sekitar dua tahun lalu di Amerika Utara tetapi tidak sampai auto Shanghai 2021 Ketika model setara X-Trail diluncurkan di pasar China, SUV ukuran menengah pada akhirnya akan dijual di Jepang sebagai X-Trail Global dan juga akan digunakan di Eropa saat diluncurkan akhir musim panas ini. Sementara versi AS kehilangan 2,5 liter yang disedot secara alami ke mesin turbocharged 3 silinder yang lebih ekonomis untuk model tahun 2022 X Trail spesifikasi JDM ditawarkan dengan konfigurasi EOR Cenisan. Secara teknis transmisi generasi kedua, yang menjanjikan tenaga lebih besar, pengendaraan lebih tenang dan mulus. Salah satu perubahan yang menonjol adalah beragamnya fitur berkendara yang aman dan peningkatan kemampuan off-road kendaraan karena hadirnya sistem 4 kali 4 Hanya itu, Nissan X-Trail terbaru juga mengintegrasikan lima mode berkendara. Dengan warisan yang membanggakan selama lebih dari dua dekade, sejumlah kendaraan telah memainkan peran penting dalam menciptakan petualangan dan kenangan tak terlupakan bagi ratusan ribu keluarga Australia, Adam Patterson, Managing Director Nissan Australia mengatakan. Dengan ukuran yang lebih tinggi dan lebar, SUV generasi baru ini mengadopsi desain Nissan V-Motion, ada garis atap mengambang dan peningkatan desain eksterior untuk meningkatkan aerodinamis dan mengurangi kebisingan angin. All-new Nissan X-Trail dilengkapi sepenuhnya untuk mewariskan warisan ini kepada generasi baru keluarga Australia, katanya. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. of for change, of for pain. Pulling a mob, pushing a train. I never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah.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 Untuk menambah kenyamanan berkendara, Nissan X-Trail hadir dengan platform CMFC dan mesin bensin 2.5 liter 4 silinder yang menghasilkan 181 tenaga kuda dan 245 Nm, mesin ini mirip dengan Mitsubishi versi Amerika, Outlander. Menariknya, mesin ini diturunkan dari North American Rock pada November tahun 2021 dan digantikan oleh mesin 3 silinder 1,5 liter turbo charge yang lebih bertenaga dan efisien. Kesempatan untuk ini, Nissan menawarkan empat pilihan varian termasuk ST model khusus ini memiliki roda 17 inci, lampu depan dan lampu belakang LED, rel atap dan sensor parkir belakang. Selain itu, ada cruise control adaptif, bantuan jalur, pemantauan titik buta, peringatan lalu lintas belakang, pengenalan rambu lalu lintas dan sistem depan dan belakang otomatis. Pengereman darurat dengan deteksi pejalan kaki dan pengendara sepeda juga tersedia. Varian STL termasuk roda 18 inci, sensor parkir depan, sistem kemudi semi otonom ProPilot Nissan, jendela berwarna, lampu kabut, kursi belakang geser, jok kulit sintetis, kursi depan dengan pemanas dan kamera 360 derajat. Ada juga dua model teratas TI dan TL. Bedanya, model ini memiliki velg 19 inci, panoramic sunroof, spion digital, dan tailgate elektrik. Oh, Juga memiliki lampu sein led, jok kulit, layar infotainment 12,3 inci, cluster instrumen digital 12,3 inci, layar tampilan head up 10,8, kabel pengisi daya, telepon nirkabel, dan kontrol iklim 3 zona. TIL juga mencakup sistem suara Bose 10 speaker, jok kulit Napa, kursi belakang berpemanas, roda kemudi berpemanas, bak truk daya hands free dan start engine jarak jauh.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 Jantung dari ekstrail adalah mesin bensin kompresi variabel, tetapi tidak benar-benar menggerakkan roda. Sebaliknya, mesin berfungsi sebagai generator untuk menghasilkan listrik. Melacak jalur ini memungkinkan Nissan untuk selalu menjalankan mesin dalam jangkauan optimalnya untuk memaksimalkan efisiensi. Hal ini mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan mesin AIS konvensional. x bukanlah model pertama yang menggunakan teknologi ini karena Kaskai yang lebih kecil, Rocksport di AS, juga memiliki E4ORCE. Model dasar diproduksi dalam konfigurasi 2WD dan menggunakan mesin pembakaran internal 1,5 liter yang sama, tetapi tanpa motor listrik depan dan belakang dengan konfigurasi hibrid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 menggunakan model kendaraan listrik juga dilengkapi dengan e-pedal step yang mengurangi kebutuhan untuk menekan pedal rem karena deselerasi diterapkan secara otomatis setelah pengemudi melepaskan kakinya dari pedal gas tersedia di Jepang dengan dua atau tiga baris kursi SUV baru ini ditenagai oleh 100 VAC dengan output maksimum 1500 watt nissan mengklaim cukup bertenaga untuk dijadikan sebagai sumber tenaga cadangan di tempat lain x-trail memiliki panel instrumen digital 12,3 inci dan infotainment layar sentuh berukuran sama bersama dengan layar tampilan 10,8 inci opsional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 dari segi harga Nissan X-Trail 2023 dibanderol dengan harga 3.198.800 yen atau 345 juta rupiah hingga 4.499.000 yen atau 485 juta rupiah model 2wD ditawarkan secara eksklusif dengan dua baris kursi sementara 12 warna bodi tersedia termasuk lima sentuhan dua warna di dalam kain dan trim kulit napa ditawarkan bersama dengan Tyler fit dan sel cloth Nissan yang tahan air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 So he's been looking for somebody who can save him instead of searching inside for what they gave him a strong will strong mind causes mayhem Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe share like Jangan lupa nyalakan loncengnya Soft Salam Kar 2 Channel But you're never gonna be me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep who feed her it easy You don't wanna be fast asleep from this evening, They're